Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada info mengenai jadwal Dangdut Akademi 5 malam hari ini Langsung dari Dangdut Indosiar, ya tepatnya Dangdut Akademi 5 untuk yang akan tampil peserta malam hari ini ada empat peserta di top 24 grup 2 sel Yang pertama ada Vela dari Wonosobo, Ica Pinrang, Lala Tangerang Selatan, dan di Barabai Dan pengisi acara malam hari ini perselabat ya kita lihat Dimulai dari Dewan Juri yang akan bertugas ada Dewi Persik, Rita Sugiyarto Soima Vildan Devriko Audi sebagai fashion guru Untuk host Ada Lady Rara, Ruben Onsu Irfan Hakim, Ramzi Gilang Birga dan Jirayut Itulah pengisi acara Untuk malam hari ini Let's do Rizky Bilar Alstain Berselamat ya mudah-mudahan Next ada idola kesayangan kita Kembali tampil untuk memberikan Kejutan spesial bahagia Untuk warga Konoha Berikutnya persahabat disimak juga ini ada portrait Abang L bareng Kak Putra persahabat ya Ini salah satu driver baru dari Leslar Bang Putra ini lagi menggendong Abang L masya Allah banget ya Abang L ini sangat ganteng dan sangat menggemaskan Bang Putra aja persahabatnya sampai menuliskan sebuah kalimat gemes lihat Abang L Apalagi kaos kaki yang dipakai aduh masya Allah banget ya Abang Fatih memang selalu bikin semangat Onti-onti online-nya nih Masya Allah, mudah-mudahan sehat terus Bahagia selalu Dan semoga selalu menjadi kebanggaan orang tua Amin, iya robbal alamin Dan kita lihat juga persahabat ya Di unggahan selanjutnya Merti di unggahan Kak Putra Dulas Persahabat ya, kali ini mau posting Sebuah momen spesial Waktu saat Leslar dan tim Ini makan malam Perhatikan ya persahabat ya, tempat makannya ini ekstrim banget di ketinggian, Masya Allah banget ya, ini potret dari bawah persahabat ya, ini tempat makannya Leslar, Masya Allah banget ya, bener-bener, idola kesayangan kita pemberani sekali, Masya Allah, mudah-mudahan apapun yang dilakukan semalam selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran, amin. Dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat di sini ada info penting untuk warga Konoha kali ini langsung dari L2W. Ayo donasi 20 ribu segera donasi sekarang. Ini mengenai Infotainment Award 2022 persahabat ya karena tinggal menunggu hitungan mundur aja nih persahabat ya untuk batas voting ditutup. Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan donasi sekarang we need help. Terakhir, donasi untuk SCTV World kami tunggu ya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tuh, jangan lupa persahabatnya ditunggu sampai pukul 20.00. Ayo, donasi sekarang 20.000 ke L2W Persahabatnya, Masya Allah, mudah-mudahan kita semua tetap menjadi fans yang kuat, menjadi fans yang selalu mendukung, mensupport karya terbaik Lesti dan Bilar. Berikutnya juga kita mendapatkan info Dari akun Leslar Mengenai voting Lesti Bilar Di kategori Best Couple Perhatikan perasaan di sebuah kalimat Yang diunggah Alhamdulillah udah unggul Please banget jauhkan gapnya Sejauh-jauhnya Bismillah semangat wow, Alhamdulillah perasaan Lesti dan Rizky Bilar Di kategori Best Couple itu alhamdulillah unggul Yuk jauhkan sejauh-jauhnya Mudah-mudahan bertahan Sampai voting ditutup Lesti Rizky Bilar Menjadi pemenang sebagai best couple Dan mendapatkan Piala penghargaan Kemudian juga persahabat ya Kita lihat juga di unggahan ayu Dari siapa yang udah gak sabar Menyaksikan acara spesial Launching Busan dari persahabat ya Persan dari ya. <tuh> Kemudian juga persahabat ya Siapa yang udah nggak sabar banget nih Menyaksikan Bunda Lesti catwalk Atau Fashion Show Sambil bernyanyi di acara Launching Basundari Ini tanggal 30 Persahabat ya setelah acara Dari SCTV Entertainment Award Bunda Lesti akan kembali hadir Memberikan kejutan spesial Di acara Launching Basundari Masya Allah banget ya dan untuk lokasinya, persahabat kita simak info langsung dari Ayu Handari. Styling Vision with Uno for Basundari kalau diwedari fashion show at Our new Boutique at Pondok Indah Mall 2. Tuh ya. Jadi jangan sampai lupa nih untuk saksikan tanggal 30 September Bunda Lasy akan fashion show dan sekaligus akan nyanyi juga di acara launching Basundari. Wow, ini keren banget, ditunggu ya untuk penampilan Bunda L, semoga selalu lancar apapun yang dilakukan. Tentu kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya. Di dulu informasi di malam ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang ingin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh